Silakan, ayo ini masih segar. Mari, Saya mencari tempat ini. mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, tuan, ya. mari, tuan, mari, tuan. Ini bagus. mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, Saudara-saudara sekalian, siapa yang menghendaki dirinya selalu sehat dan kuat, obatnya adalah kenal gemuk dan besar ini. Kemudian barang siapa yang hendak mengadakan persembahan dan membuktikan kesaktiannya, kijang motok ini persembahan yang pantas. Dan siapa yang ingin di rumahnya ada makanan lezat, kami menjual domba segar ini. Silakan, Ayo, silakan, Ini masih segar. Iya. silakan pilih. Saya berani membayar kijang ini dengan harga seratus dinar. Seratus dinar? Kalau saya akan membayar kadal ini dengan harga tiga puluh dinar. Apa? Tiga puluh dinar? Aku berani tambahkan harga kijang itu menjadi seratus lima puluh dinar. Dan aku, aku berani menambahkan harga kadal itu menjadi empat puluh dinar. Oh, tidak. Kalau begitu caranya, Aku harus segera pergi ke padang pasir dan berburu kadal sebanyak-banyaknya setiap hari. Dan tidak lama lagi, aku akan menjadi orang kaya. Kadal besar terjual dengan harga 50 dinar. 50 dinar? Oh, Aku harus segera bergegas. Sekarang, siapa yang berani menambahkan harga kijang ini? Saya berani menawar 110 dinar. Saya berani menambahnya. Apa-apaan kau ini, Kijang? Apa kedua matamu sudah buta? Apa kau tidak melihat diriku? Kau hampir saja membunuhku. A aku mohon maafkan aku, Kadal. Aku terburu-buru tadi. Terburu-buru? Apa kau diburu oleh Serigala yang lapar atau pemburu yang kejam? Aku telah jatuh ke tangan seorang pemburu. Pemburu yang mana? Aku tidak melihat ada makhluk yang lain, kecuali aku dan kau saja. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Aku harus mencari kedua anakku. Oh... Maksudmu kedua anak Kijang yang mungil itu ya? Ah, Jadi kamu melihatnya di mana mereka? Aku telah meninggalkan mereka di sekitar sini, tapi sekarang aku... Aku tidak akan memberitahu di mana mereka, kecuali kau ceritakan apa yang terjadi. Ceritanya sangat panjang, Kadal. Ya sudah, kalau begitu mulailah kau bercerita. Hari ini aku meninggalkan anakku untuk mencari makan. Tiba-tiba aku terjerat jebakan seorang pemburu. Aku diikat dengan ikatan yang sangat kuat. Kemudian si pemburu duduk untuk beristirahat hingga tertidur. Di hal kemudian aku mendengar percakapan dua ekor burung kecil. Itu dia Mustafa salallahu alaihi wasallam sedang berjalan untuk satu urusan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dengarkan suara siapakah itu? Ya Rasulullah! Ya Rasulullah! Perhatikan, Rasulullah Alaihi SAW tengah menoleh karena datangnya teriakan itu. Ya Rasulullah, aku telah ditangkap oleh pemburu ini. Dan dia mengikatku dengan ikatan yang membuatku tidak bisa bergerak dan bangkit. kasihan sekali Kijang itu. Ya Rasulullah, aku terpaksa harus meninggalkan kedua anakku yang masih kecil keduanya masih membutuhkan air susuku ya Rasulullah dan keduanya sedang kehausan. Anda adalah Nabi pembawa rahmat. Apa Anda akan melepaskanku supaya aku bisa pergi ke gunung itu untuk menyusui kedua bayiku dan menyelamatkan mereka dari kematian. Setelah itu aku akan kembali ke sini dan Anda bisa kembali menikahku seperti sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kau akan melakukannya. Maksudnya, kamu pasti kembali untuk diikat lagi. Iya, pasti aku akan kembali lagi, ya Rasulullah. Cerita yang indah. Sekarang cepat beritahu di mana kedua anakku. Mereka di sana, sedang bersembunyi di balik batu. Rasulullah Betapa aku ingin bertemu denganmu Salallahu alaihi wassalam Bismillahirrahmanirrahim Wa maaf illa rahmatan Sadaqallahul Kemana larinya Kijang itu? Apakah dia mampu melewaskan diri? Nah. Akhirnya, akhirnya dapat juga kau kutangkap, hai kadal celaka. Apa kau merasa takut? Jangan takut, aku sama sekali tidak akan menyakitimu. Aku hanya akan menjualmu ke pasar dengan harga lima puluh dinar. Lalu untuk apa aku buang-buang waktu pergi ke pasar? Akan kujual kau kepada sanak familiku, lalu aku kembali lagi ke sini secepatnya dan berburu kadal lain. Berburu kadal lain. Jangan tinggalkan kami, Ibu. Siapa nanti yang memberi kami makan? Siapa yang membimbing kami? Andai saja Ibu bisa, anakku. Ibu bisa. Kita harus selalu bersama. Ibu selalu menyiapkan makanan yang kami butuhkan. Kami masih sangat butuh bimbingan Ibu. Ibu harus kembali. Ibu sudah berjanji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu berjanji akan berpisah dengan kami. Ibu berjanji untuk kembali ke tangan pemburu itu. Ibu dengan sukarela kembali menjadi tawanan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Janji harus ditepati, Nak. Ibu akan merindukan kalian, anak-anakku. Siapa yang berada di dalam kemah ini? Muhammad dan pengikutnya. Muhammad yang mana? Yang disebut-sebut sebagai Nabi. Nabi? Sungguh indah kalimat yang Anda ucapkan, dan alangkah indahnya memandang diri Anda. Benar. Demi ayah dan ibuku, Ya Rasulullah. Apa yang diinginkan orang Badu kurang ajar ini? Sungguh manusia yang tidak tahu sopan santun Demi lata dan pusat. Di antara yang bisa berbicara, andalah yang paling aku musuhi dan paling aku benci, dasar makhluk bodoh. Tunggu dulu. Umar bin Khattab ingin mengatakan sesuatu. Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, biarkan aku bangkit untuk membunuhnya. Semoga Anda selamat ya Umar. Bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, Tahukah Anda bahwa seseorang yang sangat sabar hampir saja menjadi seorang nabi? Anda benar sekali, ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah: 'Sallallahu alaihi wasallam.' Gerangan apa yang membuat Anda berkata demikian? Perkataan Anda tidak benar, dan Anda sama sekali tidak menghargai di majlisku. Berani sekali kau menasihati aku! Orang ini seperti setan yang terkutuk. Berani sekali dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini demi Lata dan Uza aku tidak akan beriman kepada anda kecuali kalau kadal ini menyatakan imannya kepada anda berani sekali kau kau telah memperolok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perhatikanlah oleh kalian kadal itu kadal itu menjadi tenang memandang Rasul dengan hormat dan takjub ya Allah. Seolah-olah dia berakal mendengar. Dia memahami apa yang dia dengar. Rasulullah SAW bersabda, Wahai Kadah. Labaika ya Rasulullah, Wahai yang makhluk terbaik. Kadahnya berbicara dan menjawab Mustafa SAW. Maha suci Allah, Rasulullah SAW bersabda, Siapakah yang kamu sembah, Wahai Kadah? Dia yang singgah sananya berada di langit, yang kerajaannya berada di bumi, yang rahmatnya memenuhi surga, yang siksaannya berada di neraka. Rasulullah SAW bersabda, Siapakah diriku, wahai Kada? Utusan Tuhan semesta alam, penutup para nabi, beruntunglah mereka yang membenarkan Anda, dan celakalah mereka yang mendustakan Anda, Demi Allah, ketika aku datang ke sini, tidak ada yang paling aku benci di muka bumi ini selain Anda. Namun, saat ini Anda lebih aku cintai dari kedua orang tuaku, lebih dari diriku. Sungguh, aku mencintai Anda. Aku mencintai Anda, mencintai Anda dengan sepenuh jiwaku yang paling dalam dan aku bersaksi tiada tuhan selain Allah dan anda ya Muhammad adalah utusan Allah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda segala puji bagi Allah yang telah memberikan anda hidayah sesungguhnya agama ini berada di atas dan tidak ada yang lain berada di atasnya dan tidak ada perbuatan yang diterima bila tidak ada salat dan sholat tidak diterima tanpa Al-Quran Kalau begitu, ajarkan kepadaku Ya Rasulullah Dan Rasul SAW tidak beranjak dari tempatnya Sehingga mengajarkannya tata cara sholat dan membacakan kepadanya rajim. Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakullahu kufwan ahad. Sadaqallahul azim. Kijangku! Tunggu! <coughs> Salam sejahtera bagi Anda, ya Rasulullah. Rasulullah? Telah aku selesaikan urusanku, sekarang aku kembali ke sini untuk menyerahkan diriku. Setelah aku susui kedua bayiku, ikatlah kembali diriku dan biarkan diriku terikat seperti yang sudah kujanjikan. Aku rela dengan apa-apa yang Allah takdirkan untukku. Sungguh kejam apa yang telah ku perbuat. Benar-benar bodoh. Tega diriku misalkan ibu dari bayinya? Seharusnya aku merasa berdosa. Anda telah berlaku baik kepadaku dan berbuat baik kepada bayiku. Terima kasih, wahai ya Rasul yang penyayang. Demi ayah dan ibuku, Ya Rasulullah. Demi ayah dan ibuku, Ya Rasulullah. Assalamualaikum, Ya Rasulullah. Jangan takut, tenanglah. Tidak apa-apa. Jika saja engkau mengendakinya, Ya Rasulullah, maka akan ku kepada anda. Ambillah dia, Ya Rasulullah. Dia ini milikmu. Ambillah, lakukan kepadanya sesuka anda ya Rasulullah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melepaskan sang Kijang agar dapat kembali berkumpul dengan anaknya. Wahai keluargaku, wahai bani Salim, Khabar. Khabar. telah tiba waktunya. Mari kita berangkat. Untuk membuat perhitungan atas nama Tuhan kita dengan Muhammad. Orang yang sudah menghina agama kita. Tuntaskan dendam. Tahan, tahan. Kalian mau pergi kemana? Kami hendak mendatangi Muhammad untuk membunuhnya. Wahai kaumku, wahai keluargaku dan sanak familiku. Sabarlah, maukah kalian mendengarkan aku? Mendengarkanmu? Hah. Jangan sekarang. Karena sekarang kami sedang terburu-buru. Kalian harus mendengarkan aku dulu. Pernahkah aku berdusta pada kalian? Tidak pernah. pernah. Kalau begitu, akan aku ceritakan kejadian yang aku alami dengan Muhammad dan seekor Kadal. Ibu! Ibu! Kami menunggu Ibu! Menunggu Ibu Dia adalah Nabi Allah. Nabi pembawa rahmat Aku berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah Utusan Allah Bismillahirrahmanirrahim sabu wal-ardu wa man Wa in min shay'in innahu kana haliman ghafura sadaqa allahul azim sungguh sebuah kejadian yang menakjubkan hampir saja kita melakukan kesalahan besar asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina muhammadar rasulullah Alhamdulillah. Lalu berangkatlah para kesatria bani Salim menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikrarkan keislaman mereka di hadapan beliau. Dan Rasul menyambut mereka semua dengan sukacita dan penuh penghormatan. Lalu mereka berkata, kami siap diperintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka. Bergabunglah kalian di bawah panji Khalid bin Walid. Mereka semua mendirikan takbir dan tahlil dan mereka menjadi prajurit terbaik Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم.